sifatul qiyamah iaitu gambaran hari kiamat bab yang pertama qiyamus saati ala siraril khalq kiamat akan berlaku ke atas makhluk yang jahat maknanya orang yang ado di akhir-akhir dunia iaitu orang jahat nah orang yang tak tak ada ugamu tak pandai sebut Allah atas muka bumi Astaghfirullah buat Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari Jumaat akhir bulan Jamadil Awal tahun 1444 Hijrah. Kita masuk di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Ma'alim As-Sunnah al nabawiyyah Hadis pagi hari ini iaitu nya hadis yang ke-153 di dalam fasal yang kedua Sifatul Qiyamah iaitu nya gambaran hari kiamat Bab yang pertama Qiyamus Saati Ala Shiraril Khalqa Kiamat akan berlaku ke atas makhluk yang jahat Maknanyo orang yang ado di akhir-akhir dunia iaitu nya orang jahat Nah, orang yang tak, tak ada lah ugamu, tak pandah dah sebut Allah atas muka bumi ini. Astagfirullah buat tak pandah. Jadi cuba kita tengok tiga hadis. Nah. Hadis yang keseluruhan lima belas ikhwan ini. An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Tak tahu musaatul, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, adalah dikeluarkan oleh muslim 2949 maksudnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dari nabi SAW bersabda kiamat tidak akan terjadi kecuali ke atas golongan manusia yang jahat Allah ni tak ada kena payakoh eh? nah ni tak ada kena royak katanya ramal le Uh, nak jadi atau tak jadi. Nabi rakyat cikak-cikak dah. Nah. Uh, benda yang cikak. Berlaku sikit lagi. Manusia atas muka dunia ni. Kau sari. Kau jahat. Kau sari. Kau tak ada ugamu. Walaupun kita tengok sekarang ni. Orang masih lagi duk sedar dan duk sebar ugamu. Walaupun mak siap berlaku. Hampir-hampir sama. Bidu di antara Al-Haq dengan Al-Batil Iaitunya kebenarian dan kebatin Tapi sikit lagi Akhir-akhir dunia Wallahu'alam adamlah Bila kita dah tahu juga Gih kepada kejahatan banyak Amanah tak ada Ibadat tak ada Taruh harap pair pun tak ada Manusia Zahir nampak baik Tapi batin dia Punuh rusak dan banyaknya kejahatan maksiat yang dia buat Allah Alamak ni kalau kita tengok kepada keadaan agama-agama asing yang ketua ataupun pemimpin dalam dari setengah-setengah agama -setengah yang dia buat kita tengok nampak dah bibit-bibit nak jadi nak apa, lam ataupun narak masuk di dalam agama Islam kita apa tahu lagi sekarang ni menipu khianat korupsi makan tak ada kira dah halal kah haram asalkan boleh sudah apa nak pergi molek ikut mana hidup orang okay? hidup ni ya, ya kena makan kena minum lepas tu dok makan benda haram bukan benda dok makan apa ni dok makan hanya maksud saya bukan arti kita duk makan ahan haram tu orang islam insyaallah dia tak makan benda-benda haram kalau sekiranya dia ada benih ugamo dalam dalam hati dalam hidup dia tapi duit harta benda yang haram tu ramanya orang okay? mai termenung tak ada kira duit orang duit riswah apa gapo lain tak apa lagi kita boleh duk kecek apa lagi? Bukan masa dia tang, Tapi dekat-dekat dengan dia tang, Dia rasa tak tergamuk nak kecek. Sebab apa? Pakat tabur belakang duit. Lepas tu pakat duit kiyah belakang. Tak apa. Duit heboh tu. Duit yang duit. Tak apalah. Gekar kebab. Kawai duit seribu. Kalau kita tanya. Law ni ni. Masa law ni. Masa tak ada duit tang, Siapa katik duit? Siapa duit tabur duit. Gis dekoh orang duduk dalam kampung, orang gi sedekah seribu, seribu, seribu, seribu songet, siapa kata ada. Masya-Allah, sebab itulah. Kak ada edeniu, kita tak seduk fikir kat nak gi kok molek. Walaupun orang bina benar molek, bina benar kebaikan ke tu, ada ramai. Pakak duk nok belaka bina kebaikan ke persatuan. Eh. Nah, mari kita pakak kelik kepada agama belaka. Pakak duk pau prajat bergabung kau oiak oh, ya. mari, mari mari mari mari tapi umumnya manusia ada hak Tuhan beri hidayah dan banyaknya manusia yang Allah Taala tutup mata hati dia apatah lagi orang-orang kafir orang munafik orang yang jauh daripada ajaran agama nilah orang nabi royak di dalam beberapa hadis lain orang-orang soleh mati belakang orang-orang alim kau tak ada kau tak ada kau tak ada jadi hak tinggal atas muka dunia ni, olah katanya, orang okay, okey tak pakai, orang okay, tak ada, tak ada, ada petdo di atas dunia, hak sebenarnya, masyaAllah. Nah, Allah adham hak ini, zaman mana pun kita tak tahu dah, akan berlaku di atas muka dunia dekat-dekat dengan anak kiamat. Hadis yang ke 154 An Anas bin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anhu لا تقوم الساعة حتى لا يقاذف dari Anas رضي الله bahwa Rasulullah SAW bersabda: Kiamat tidak akan terjadi Sehingga di muka bumi Tidak ada lagi في الأرض لا تحدث Allah Allah لا Kiamat tidak akan berlaku. Siapa ke atas muka dunia ni tak ada orang yang sebut Allah. Tak ada. Tak pandai orang-orang sebut. Setengah-setengah hadis. Nabi sebut kata katanya. orang-orang kita tanya orang okay. Eh, orang-orang yang berapa? Ini apa Eh, aku tak tahu orang-orang. dia orang-orang? Eh. Orang-orang itu apa-apa? tu orang itu siapa? No, orang katanya tak gerti siapa kastarat tu atas muka dunia. Tak ada orang pandai. Dah sebut Allah. Nah tu. Lepas pada tu, ya Allah tu. Cikak, dah berlaku kiamat. Allah. Nah. Hadis yang ke-155. Anhu Zhaifat ibn al-Yaman, radhiyallahu anhu qal, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam لا تقوم الساعة حتى الناس بالدنيا. لكع ابن لكع. dikeluarkan oleh at 2200 2209 hadis sahih لوكاع يا ada terjemah sini Al-Ahmaq al asluhu al-'abd thumma Maksudnya dari Hudzaifah bin Al-Yamani anhu berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiamat tidak akan terjadi ataupun tidak akan berlaku sehingga orang yang paling bahagia di dunia adalah orang yang hino anak orang yang hino anak no, yang katanya orang tamada buka orang kayu buka orang kenamu'e eh. tapi orang tamada-tamada tu tamada. dah rakyat di dekat-dekat dengan anak no kiamat tu orang itulah mi sebab apa? dia duduk pasang mudah-mudah Orang okay, lepasai sibson banyak go to going go to gani. Duduk kuophan dengan benda-benda tak molek belaka. Jauh daripada ibadat, jauh daripada agama. Tapi orang okay, tamada tamada masih lagi berdoa Tuhan, dia jaga lagi, kham rusuk sub sบาย po-po dia tu. Bukan arti orang okay, namo luka ben luka. Tapi molek dah. Luka artinya orang yang biasa-biasa anuk orang yang tak Orang itulah. ni khuam suks. Makis suks. Belum pada nak berlaku hari kiamat. Pahal orang yang pasang. Kerjaan dia. Gatu-gatu. Ada belakang menipu. Kena. Helong. Jauh daripada ugamu, Tak mengaji. mikir hari-hari ini. Nanti nak nak buat maksiat nanti buat kejahatan tu keadaan manusia di akhir-akhir zaman -akhir nanti wallahu alamlah ini wal iazubillah masuk pula di dalam bab yang kedua iaitu zikrusur wa ma bain fakhatain perihan sangkokando dan jarak masa di antara dua kali siup paynya maknanya Hubungi dengan sangka kalor. Siup serunah yang malaikat duduk tunggu bila Allah Ta'ala nak peritah dia supaya dia siup. Lepas tu, kena siupnya dua kali. Cuang di antara yang pertama dengan yang kedua tu lama mana tu. Ini cuba kita tengok hadis ni sebagai hadis terakhir pada hari ni. Iaitunya hadis yang ke-150 ni. لا كتاب معالم السنة النبويه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بين الفح ما بين النفختين أربعون قال أربعون يوما قال أبيت قال أربعون شهرا قال أبيت قال أربعون سنة قال أبيت قال ينزل الله من السماء Hadis dikeluarkan oleh Al Bukhari, 1835, dan 1935 dan Imam Muslim 2955 Maksudnya waktu bahasa saya ada tulis sikit dah Abaitu ma'nahu Abaitu an ajzim uh, bi anna al-murad 40 yawman aw shahran aw sanatan bal alladhi ajzamu bihi annaha 40 ataupunlah waktu maksud dia Maksud dalam hadith ni dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi rakyat katanya, jarak masa di antara dua tiup peh sangkakala adalah empat puluh. Nabi kata. Nabi rakyat mengumum-umum mula-mula. Nabi rakyat katanya, rak dua kali siuk itu, cuang tengah-tengah itu empat puluh. Supaya dengan Nabi rakyat ha orai, yang ini tia sikit kan? Nabi rakyat katanya, kalau lah orai lalu depe orai dek semaya tu. Kali dia tahu katanya berdosa nescaya dia akan berdiri di situ tak lalu tak lakah orang semaya nabi katanya 40 sahabat nabi duk duk duk apa ni dekat was-was eh, nabi maksud 40 hari ke ke 40 bulan ke ke 40 tahun ha hampir-hampir sama dengan hadis ni sebab tu orang saya raya, ha saya royak ha semaya sikitlah eh? orang apabila dia tahu katanya orang ada tengah semaya dia lakuh juga dia berdosa kalaulah orang semaya tu kena dah pada tempat dia bukan ada semaya di di, di di pep itu orang ada semaya kita lalu lakuh dengan kita tak ada sekat berapa-berapa dihadapi orang semaya kita ni berdosa kalaulah Nabi rakyat katanya kalau sekiranya tahu katanya berdosa Cepat orang tu akan tunggu situ Walaupun 40 tahun pun ia tunggu Lepas apa nak semaya 40 tahun? 5 minit sudah dah Tapi nak ayat katanya Jangan lakuh orang semaya Supaya kat Nabi ayat katanya Di antara dua siuk Adalah 40 Abu Hurairah bertanya Adakah ia 40 hari? Baginda menjawab Bukir demikian. Abu Hurairah tanya lagi Adakah ia 40 bulan? Baginda menjawab, bukan demikian, bukan. Abu Hurairah bertanya lagi, adakah ia 40 tahun? Tengok. Baginda menjawab, bukan demikian. Ha, tengok. Selepas itu baginda bersabda, kemudian Allah menurunkan air dari langit. Lalu mereka tumbuh hidup semula seperti sayuran. Seluruh bahagian tubuh manusia hancur lebur kecuali satu tulai iaitu tulai sulbi. Iaitunya tulai yang berada di bahagian punggung. Dari situlah penciptaan dilakukan kembali pada hari kiamat. Dalam hadis naik ayat katanya, 40 tahun di antara siuk mula-mula dengan siuk yang kedua tu adalah 40 tahun. Wallahu'alam 40 tahun atas dunia ataupun 40 tahun di sisi Allah ini Wallahu'alam tapi kita taklah katanya 40 tahun sebab kecil ni ha dunia, belum pada alam akhirat lagi 40 tahun manusia pun mati, bila siup siup mula, mula tu manusia yang jahat-jahat, yang karut-karut yang ada lagi atas muka dunia mati lebih guling-guling Tak ada siapa nak tanim mayak dia. Nak gali kubur tak ada. Sebab orang mati belakang. Lepas cuba kita gambar ni. Dalam hadis Nabi Raya katanya. Bila siuk yang tamu nak boleh sapa siuk yang kedua tu. 40 tahun hujir semua. Hujir. Bukan boh besar tak tapi hujir. Manusia yang mati. Dah berapa puluh ribu tahun dah. Yang duduk dalam tanah tu. Akan tumbuh semula. tumbuh tumbuh supaya manusia ni jadi supaya dengan benih supaya dengan butik-butik yang ditanai dalam tanah lama-lama ia tumbuh maka Nabi pun rakyat katanya daripada tumbuh manusia hak hacur dah tu tapi hak tinggal lagi iaitu tulai punggung dia tulai sulbi yang tak hacur situlah Wallahu alam hak nak uti asa ada ayat kata nya DNA ke gapo wallahu alam hak ni kira-kira dalam orang-orang pasal kedoktoran dan ahli sains di situlah akan tumbuh semula jadi jadi jadi jadi jadi jadi, jadi manusia sehingga sampainya masa malaikat akan siuk kali yang kedua iaitu nyu utuk bakik semua berlakunya kiamat hop rubik daripada kubur masing-masing. Masya-Allah. Kita pun kena duduk di dalam hadkan ini juga. Lari tak boleh. Anilah keadaan dunia apa? Yang Nabi royak sebelum berlaku dan ketika berlakunya hari kiamat. Nah, insya-Allah kita dah baca 4 hadis pagi pagi hari ini. mudah-mudahan Allah Taala tambahkan lagi iman kita dan buat takut gerungnya keadaan yang adanya belum sampai hari kiamat wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi warahmatullahi wabarakatuh